Halo guys, balik lagi di channel gue kristu kita channel GSL guys. Sekarang gua akan balik lagi nge ke Girls Generation atau SNSD. Ini requestan dari Akmal seperti biasa nih guys, Dancing Queen KBS Uhi U Sketchbook. Ini tahun 2013, jadi udah lama banget nih guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Cepat. Oke okay guys, nih gue udah buka guys ya Girls Generation nih guys. Langsung aja guys tanpa basa-basi kita langsung lihat aja guys. 1 2 Ceplok. Oke, okay, ini Dancing Queen. Dancing Queen tuh uh, digu enggak tahu nih guys ya. Dia kayak beli license guys. Gue pernah denger beat kayak begini tuh kayak lagu Davi yang judulnya Mercy guys. Kalian bisa cek di Google atau kan di YouTube. Ini mirip banget beat-nya. Tem nya sound-nya sama. Oke, okay, kita ya Sanyo rambutnya kayak gulali guys, ungu, keren. Iya hampir sama ya. Teon. Tapi emang dunia-dunia kayak gini guys ya, dunia entertainment maksudnya sama lagu, lagu tuh udah emang udah gak ada yang original guys ya, pasti emang dapat referensi dari manapun guys. Ini salah satunya ini kayak guys. Cuman pembuatannya aja beda ini guys. Rada Blue Do apa 12 Bars Blues guys ya. Asyik. oh Teon gaya panggungnya keren guys ya kostumnya oh suaranya sabi ini seharusnya live ya guys ya siapa nih eh ini Jessica tadi gue kebalik balik deh guys ini siapa guys aduh gue kebalik balik deh oke ini mah ya nice Tiffany lucu ya dipake kumis, eh kumis kucing telinga kucing ini Oh, nice. Eunice bagus. Asik. Sunny. Tapi kalau ngeliat Tiffany tuh, guys, gue, gue bingung deh. Dia cocok aja ya, rambutnya poni, ya kan? Dada belah pinggir, rambutnya panjang itu cocok aja. Rambut pendek. Soyeon. Woo. Woo. Itu susah, guys. Itu susah, guys. Itu ada liukan-liukan di situ, guys. Nih. Nih. Waduh, gokil, asik. Eh guys, tadi kalau tadi Jessica yang ini siapa guys? Ya? Sorry guys, gue masih lupa-lupa juga guys. Asik. Wow suaranya. Oh nice, kasih color di situ ya. ini juga suaranya sabi guys, asik. Dia lagi prime prime nya mereka nih guys ya, masih umur pala dua kali. Oh juni sedek banget guys. Ah keren secret. Gua ngeliat ini guys, suyang guys. Mana suyang guys? Uh, wow, gokil Oh, ini dia, ini dia guys. Oke, okay, oke, okay. cantik deh. Yoyon. Wow. Wah, enak banget gitar Wow, ya. ya. Seru ya. Tapi kalau lihat SNS sih guys emang menarik buat dilihat guys ya. Maksudnya dari konsep uh, dance mereka, visual mereka, terus apa uh, wardrobe mereka itu terlalu apa selalu kelihatan mahal guys. Gokil sih. Gokil banget asik. Karena mereka make kali. Ya. Oh. Hey. bias oh, mabias, gokil kan sore guys. Asik. Oke okay. TTS guys Ngeri-ngeri guys sore guys Hey Hmm Itu nada itu guys Sabi ya Iya deh guys lagunya marsinya Davi. Davi Kayaknya dibeli di License nya guys ya di di ulang Kayak kalau kayak gue denger Di SM tuh kayak ada Espa Apa Ngebobain lagunya apa Next level Gitu guys ya Notasi sama, guys. Asy. Oh, nice dynamicnya bagus. Stop di situ, guys. Go pause, guys. daripada ada hati, guys. Iya nih guys, ya, gue, ini lagu ini pernah gue dengar waktu itu gue pernah ngeriak versi video kalo gak salah guys, ya. ini kok ini lagu familiar kayak gue pernah bawain waktu itu ngecover lagu orang ternyata emang Davi guys, ya, Davi Mercy. Ini gue gak tahu nih uh, license licensenya seperti apa yang tapi pasti mereka bawain dengan cara mereka dan mereka hit hit notu ya, Jessica, si Tiffany, si Teon, si Soyun, hampir semuanya Soyoung itu gokil, Sunny, Nice guys. Oke, okay. oke okay, sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like, share, dan komen di video jangan lupa tombol subscribe channel. Bye.